Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kita diberikan kesehatan maupun rezeki yang berkah amin amin ya rabbal alamin selamat datang di channel servis dinamo tiga kali ini saya akan memberikan tutorial cara merakit setrum ikan nila super dahsat ini platina terbuat dari baja bividia ini watch baja dan pelatih eh, kondenser terdiri atas 8 buah delapan buah semuanya dan kondenser ini sebaiknya kondenser yang bagus yaitu kondenser mobil kijang kemudian kawat yang dipakai 08 untuk sekunder dan 1,4 untuk primer kemudian cara merakitnya tama tama kawat primer awal primer digabung ke platina platina bagian luar ini awal primer diletakkan di platina platina bagian luar kemudian digabung ke kondenser nah ini kabel yang ini digabungkan ke kondenser iya kondenser itu di kabelnya kemudian yang di body digabung ke platina bagian dalam nah ini dia bagian dalam kemudian nah ini kawat spool yang primer bagian akhir digabung uh, gulungan sekunder yang awal yang digabung itu untuk cok atau untuk ke baterai nantinya dan ini gulungan sekunder akhir ini nanti untuk stick untuk stick sebelah kiri ini sebaiknya penampangnya terbuat dari aluminium supaya dia tahan panas biar cepat ingin juga ini setelannya pun ada apabila ingin ikan yang tidak bersisi setelannya direndahkan apabila yang bersisi setelan ditegangkan Kemudian itu tadi yang saya bilang tadi apabila yang bersisik ditegangkan, yang tidak bersisik seperti ikan gabus, baung, ikan lele, ikan belut itu direnggangkan aja. Tapi apabila yang bersisik seperti ikan nila, gurame itu ditegangkan. ini kabel yang dari body kondenser digabung ke platina luar tadi nah ini ini kita gabung lagi ke baterai harusnya nah, ini dia ini jadi negatif ini untuk sana nah, ini nanti untuk saklar nah, untuk saklarnya untuk pengetesannya nanti ini ini sementara ini untuk cara mengetesnya begini tapi ini nanti untuk saklar nanti untuk picitannya ini kita coba pakai aki ini tadi negatif kena Jadi kita tes nanti pakai uh, batang ubi. Ini bukti kekuatan daripada eh uh, memakai kawat uh, 0.8 dengan uh, 1,4 mm. Primernya 1,4 mm, kemudian sekundernya 08 ini kita coba kekuatannya ini dan mulai kita coba nih. nah itu dia nah, berserapi batang di yang hijau ini gosong akibat besarnya arus daripada nah spekan memakai kawat 1,4 dan 08 memakai platina media dan kondenser 8 buah itu buktinya semua putus kekuatan luar biasa ini kita tegangkan apabila kita tegangkan lebih kuat lagi tuh. luar biasa ini bukti daripada kita memakai kawat 1,4 untuk primer 08 untuk sekunder memakai kondenser 8 buah dan Uh, platina kita pakai platina media. Selamat mencoba. Terima kasih.